Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat. Let's dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Divot TV, yang akan terus mengabarkan kabar baik dan menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung ya.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 Baiklah para sahabat seluruh kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Para sahabat ada momen spesial dari sore nih Yang penting membuat kita bahagia sekali Alhamdulillah sekali dongol vitamin bahagia ini tentunya luber banget di persahabat ya, kita simak tuh Bunda Leslie, Bapak Bilar, dan Abang Fatih lagi motoran di persahabat ya nyorek bareng di Cianjur, Alhamdulillah Masya Allah banget ya, Barasa dapat gaji plus THR <laughs> dan bonus gede banget ya, melihat persingan ini Masya Allah, semoga Leslar selalu bahagia selalu diberikan kesehatan dan semakin banyak doa support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus, mencintai Idola kesayangan kita, dan berikutnya juga bersahabat ya, momen spesial yang tentunya kita dapatkan juga nih. Luar biasa nih, idola kesayangan kita. Bunda lelaki, papa, bilar, dan abang, fatih ini berkunjung ke rumah saudara nih yang berada di Cianjur. Ini vitamin, sore yang sangat luar biasa, bikin bahagia banget ya. Alhamdulillah, masya Allah, selalu humble idola kesayangan kita. Mudah-mudahan persahabat ya selalu menjadi orang baik nih untuk Lesti dan Rizky Bilar Momen ini pun diripas oleh aku sendal putih yang skor Bilar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah vitamin sorenya berasa langsungnya yes. mereka beneran membaur di kampung ya Seperti warga lokal ya gak sih katanya persahabat ya. Kita tunggu saja vlognya ini sih kejutan spesial yang kita dapatkan Masya Allah luar biasa Tentunya sekian lama kita mendapatkan tentunya kebahagiaan Akhirnya vitamin disuguhkan oleh idola kesengan kita Yang sangat membahagiakan sekali untuk warga kodoha Dan berikutnya juga bersahabat ya luar biasa nih Sebelum otw tanggerang foto-foto bareng dulu nih Bersama keluarga saudara di Cianjur Aduh masya Allah banget ya pokoknya idola kesengan kita selalu bikin bangga Selalu bikin bahagia sekali untuk kita semuanya Alhamdulillah Kangen terobati persahabat yang melihat postingan ini Dan pastinya kita menunggu flop terbaru dari idola kesengan kita Lesti dan Bilar Yang selalu bikin penasaran kita semuanya Jangan kemana-mana persahabatnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya